Jika hendak membudidayakan merpati kipas, dapat dilakukan dengan cara dan langkah yang mudah. Bermodalkan sedikit, Anda dapat meraup keuntungan yang cukup tinggi. Penasaran dengan cara budidaya burung merpati kipas ini? Berikut akan kami jelaskan langkah-langkahnya untuk Anda. Persiapan kandang Cara budidaya merpati kipas pertama kali adalah dengan persiapan kandang. Terdapat beberapa sistem kandang yang dapat digunakan untuk membudidayakan burung merpati kipas ini. Kandang baterai Kandang baterai merupakan kandang yang sengaja dibuat secara khusus untuk sepasang burung merpati kipas. Biasanya kandang ini memiliki ukuran 90 cm x 50 cm cm kali 50 cm dibandingkan dengan sistem kandang lainnya kandang baterai ini memiliki beberapa keunggulan satu diantaranya adalah lebih hemat tempat pasalnya kandang yang dibuat dapat disusun dengan baik selain itu lebih mudah dalam pengontrolannya ketika merpati ipas mengalami sakit Kelebihan lainnya adalah menghindari perselingkuhan antar pasangan, serta yang tak kalah pentingnya adalah tidak terjadinya pertarungan antar pasangan lain. Kandang Koloni Cara budidaya merpati kipas juga dapat menggunakan sistem kandang koloni, Kandang koloni merupakan sistem kandang dengan ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sistem kandang baterai. Semua burung merpati kipas dapat dimasukkan dan dipelihara serta dibudidayakan hanya dalam satu kandang saja. Sistem kandang koloni ini juga memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah lebih efisien dalam segi penggunaan tenaga dan perawatan serta perhitungan waktu. Kandang Umbaran Sistem kandang lainnya yang dapat digunakan untuk membudidayakan merpati kipas adalah kandang umbaran. Kandang umbaran yaitu sistem kandang dengan cara melepas burung merpati kipas ke alam terbuka. Dengan sistem kandang ini, maka merpati kipas akan hidup lebih mandiri. Sistem kandang ini lebih hemat pakan dan juga tenaga. Jika pilihan sistem kandang sudah terpenuhi, maka dapat langsung menyiapkan perlengkapan lainnya, seperti wadah minum, wadah pakan, dan juga sarangnya. Memberikan pakan bernutrisi Cara budidaya merpati kipas selanjutnya adalah dengan memberikan pakan bernutrisi. Pakan yang bernutrisi akan membuat burung merpati kipas selalu dalam keadaan yang sehat selama proses perkawinan berlangsung. Jenis makanan yang baik untuk diberikan pada burung merpati kipas seperti millet, kacang hijau, godem, beras merah, dan juga jagung. Tak ketinggalan dengan pemberian minum sebanyak dua kali dalam sehari. Proses Perkawinan Terkadang burung merpati kipas akan melangsungkan perkawinan setelah membuat sarangnya untuk bertelur. Indukan akan mulai mencari dedaunan atau jerami untuk dijadikan sebuah sarang. Setelah proses perkawinan berlangsung, merpati kipas akan mengeluarkan telur sebanyak 1 hingga dua butir telur. Setelah diirami selang waktu 18 hari, telur akan menetas. Sebagai pendukung cara budidaya merpati kipas agar lebih berhasil, sediakan pakan di dekat indukan supaya mudah mencari pakan dan fokus dalam mengerami.